kemana kita hari ini? situ beli kak ayus, ini ya kakak, kemana kita hari ini kakak? ke mentol bukan, ke per tiga ke per tiga, tujuannya? ke per ee.. apa ya, ujung perjalanan kita tuh, di.. apa ya namanya? ee.. desa tuluk desa tuluk dusun pala sampai ke Tanjung Siangau Oke, okay, ada apa itu di sana nanti Kita lihat aja nanti ya Kayaknya ada sesuatu yang baru nih Iya Tuh Oke. Sombong amat ya <laughs> Oke okay, kakak, next kak Jalan-jalan kita? Yes kita Udah jalan -jalan. lama gak ikut ya? Yuk ini turun pertama After after ya kan? Ya. Sekarang kita menuju pulau, eh pulau Pulau. Uh, yeay Sombong amat ya, udah ada itu ya penat. Enggak dusun pala Tahu enggak kak, dusun Tiga oh, kali nggak ikut touring Dikik dari grup Oh itu Hari ini kita akhirnya ngikut ya Cikgu Saya lagi sih, saya Besok dikik dari grup <laughs> Kali Cikgu lah sampe Bikisela Oh iya, nanti Kususi Kalian akan dibuang selamanya dari Oh, Maklin jangan <laughs> Takut ya? Ini kenapa? Kau kalau buka, Kak, kameranya Yoi e. e. Cuit-cuit Genit ya? Udah lama nggak ya? Udah lama enggak iiii e. Oke, okay, sambil menunggu teman-teman kita yang lain lagi ngisi bensin tuh lagi. lagi ngisi. Tuh, di simpang Ibul. Oke, okay. ada abang Kul Oh, dia begitu. Okay, Waalaikumsalam. Yee. Yeah. Beda ya sama kamu ya. Simpang Ibul. Ibul. Yaudah, <laughs> yaudah ya, udah, ya udah, udah. simpang Ibul. Udah, <laughs> udah, udah, udah, udah, udah. Dadah. Temponya. Iya. Ketika perjalanan kami hari Hai, ini, bu. touring bubble berteduh sejenak karena putih hari ini uh, kondisi hujan bang ya ya kita berhenti di Batang, Simpang masalah. Kampung Tayu. Simpang Tayu. ya karena posisi hujan sekarang ini ya, ya. kita masih menunggu nah, kemudahan sebentar lagi car seragamnya keren orang-orang oh, gimana ya, gitu ya kan? supaya kentara dari jauh kelihatan Sudah. ini kan warna ini warna mirip-mirip anak untung ada lutum mah warnanya beda. Oh beda ya? Iyalah. nih nih nih nih nih Ada lagi buka lapak ya? iya ayo buka lapak Dia mahal Terima kasih itu bukan teman-teman salah perkaunan oh, salah perkaunan bukannya mah iya oh, ini, ini, ini biar gerak? gerak biar lagi, lebih berhenti-berhenti ini nggak mau coba nih nggak mau coba saya tidak mau terkompaminasi mereka ya karena tumpah, karena itu nggak bisa pakai teras perawat alasannya? alasannya kayak itu, kalau ada sesuatu yang terkecilkan oh gitu ya, ya, paham, paham jogi paham, kerti kan? Hujan kakak Hari ini hujan berteduh sejenak Yang ada pasangan enak ya Yang ada pasangan kayak gini nih Waduh kasih sudah pakai seragam sekarang kita ada di desa Teluk Timau, di kecamatan Cipat, mm -hmm. baga barat. Kita mau OTW ke, -ke, -ke atas siang. Bersama tim Cirembabel dan Pam Bro jalan-jalan. Pam Bro, jangan jalan. jalan okay. Sekarang kita singgah di kantor desa. Ya desa. Tuh. Like the... The kantor desa. Kita kan Tim lagi <laughs> di kantor desa. Pantai apa ya? Tanjung Bajun Tanjung iya. Bajun Tanjung. Ini pertama kalinya. Bajut. Tanjung. Bajun Ini pertama kalinya ke pantai ini. Dan sepertinya ini kayak tempat uh, akses jalannya juga. Akses jalannya juga hmm. masih tradisional. Melewati rumah-rumah ya. Lewati rumah-rumah, nah, lewati, rumah -rumah, lewati uh, padang rumput banyak. Kalau sempat ke sini. Kesini lagi, kalau terus sendirian, Masih ingat. Wah, lupa. Selamat datang Selamat di Pantai, Pantai Tanjung Bajun. Hai. Hai. Hai. Hai guys datang. Selamat datang. Kita menuju ke TKP. Pantai Tanjung Bajun yang ada di kecamatan Simpa ya, yeah. kecamatan Palitiga tempatnya masih uh, alami. Ui. itu belum nanya Pak Lurih Juru Pak Lurih juru bertanya iya <keliling> juru bertanya Ya dikit foto oke juru absen